ambil itu masalah subhanallah termasuk arti nengoten. Ma jadi Mahesusi Obon itu macam-macam. Lah yang keempat ini sengele. Jadi rumah nengoten lagi. Sengkempat itu sengele. Subhanawwidan beralih jadi kalimat takjub. Takjub itu transportasi kalimat. Terus keluar menggambarkan ma ma ma ma ibu Mahesusi uh, Obon. Bu, ironisnya Subhanawwidan yang keempat ini yang sering terjadi. Lain pulau ini Mariwiri dan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama berada di begini Ma'ruf Al-Karshi, Abu Yazid Al-Bistomi semua guru-guru mursid itu pernah ngalami dengan muridnya jadi begini kita, Mas Subhanawar ini kan mau suci Allah yakin ya? yakin ya? suatu saat ada seorang mursid kalau gak salah itu Abu Yazid Al-Bistomi wawahnya orang mursid-mursid gitu. beliau itu keramat usul ya keramat gedul Keramat usul muridnya beliau yang paling pinter paling pinter ilmune bu ibu tirakati ngelangkai Abu Yazid, ngelangkai gurunya dia misalnya bosoh ilwet sholat sunat dia lebih banyak tapi dia ada usul-usul Akhirnya dia tanya kepada gurunya ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul sementara ibadah saya sedang ngelangkai anda jadi Abu Yazid. Aben wesulku gampang Hmm. Karung ning Gurunya itu punya corak ini gedhelel. Gedeleku itu dolen ning pasar, sunggih ning sirah to misal. Gedeleku ning ngguri dolen nang pasar, sunggih ning sirah. di kedele saya itu kamu bawa ke pasar, angkat di bawah nopo? Diangkut nopo ke pasar. Terus muridnya muni subhanallah. Kutuk kok ya sih? Bapakku kadzaba matak pertah walakin sabdah nak no, sakti tapi mensucikan diri Anda Allah Kamu merasa diri ada suci, gak pantes lakoni ngangkat. Tos koyo subhanallah. seneng Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya. dia gak pantes tertuduh. Sebagai pengincung ronda. Mau nanya ke umunisan, cukup nggak HP? Lo, lo. Panggil Yoda, atau mulai apa? Bang Munisuk, tapi. kapan-kapan, nak sini kek wong udah boh? Wah, situ kok masad bakta Allah, walaikin masad bakta demi Allah, kue orang mau cek tasbih dengan awak tapi orang mau cek tasbih dengan Allah, tapi nasbih dengan awak mudi mungkin orang-orang yang mengalim alamatan para pengirahan itu biasa kalau kerja ini biasa, orang-orang ini biasa, orang-orang ini biasa luga dengan parkiran, luga dengan seluruh biasa karena saya itu khawatir. Kalau saya pakai status saya kurabantes yang baca, kurabantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan allah. Jadi pulau misalnya kerumun, kamu ngerasa neng pulau misalnya, mau pun gue tenang deh, kecewa. Itu tadi. Kalau anda kecewa terbilang sukan allah. Pawa masa pata wawa lagi, tapi pata masa. Saat rohin tak tuduh misalnya ingin cengung, betul pergi terima kan bilang sukan allah. Lalu allah kan sangat rati tusukin. Tidak perlu kamu terjebak, kan? <tuh> kamu begitu, itu karena Anda tidak terima. Digosipkan begitu. Jadi, tasbe paling kondisi makanya yang ketiga, yang keempat ini, tabel sudah mentransportasi. Nah, di mana, bahwa ini lebih baik, di mana, di mana, di mana, di masalah di utang, di mana, di ya, saya punya di mana, di mana, di pengeras yang penting kita mau jatah sube yakin subhanallah wa bihammi sebab iki kalimat sing jadah no perhitungan yang pengeheran langit bumi tiga amin la ilah ilwah caranya itu sampai tawari caranya mikir ulama mau nikiru kata-kata sampai menjadi ahli usia amin bismillah kira kira cari kue ngudang arsitektur gawin rokok wangil tarapin woi jawab bai wangil kan gawin sistem api sing abadi kan wangil ceruh nanti bergabung uang dilebaknya tidak bergabung jadi mulai uang dilebaknya aku coba itu ngisar ngeteni kita mulai tau aku nggolik kontraktor sing sanggup tidak kedalaman jadi wing wingnya itu ayo sanggup para arsitektur santunya kon gawe desain bangunan sing kedalaman itu paku bumi sama piring piring paling berang pulau meter berang pulau meter kan Iku gak akan rokok ke dalamane. Oh contohnya <laughs> Iku mulai wong diceblok belok nado eh, ini sorio ngganteni <tuk> Juru <tuk tuk> Weh, nah, Iku digawe mewah lah. Allah, jajar ini wai -wai. Nah, weh, yakin ya. Nah, rokok yakin wess? Nah, ternyata ini tiga W mau terima tiga W ini sudah digawe sebagai musabab sebabnya itu kalimat la ilaha illallah wabihadil kalimah kulikotil jantah tuwana karena kalimat la ilaha illallah merokok oleh suargo di gawe Allah gawe ukuran sing lafadna la ilaha illwa istaf didapok suargo sing orang lafadna belat atau menolak didapok nerokok berarti nerokok suargo di gawe yukerono la ilaha illallah ya itu sing lafadna dilibok oleh suargo sing menentang dilibok oleh suargo berarti betapa hebatnya kalimat ini Pertama, ketika yang lainnya juga punya mobil, punya penuh. Lalu, pertama, ketika yang lainnya juga punya mobil, punya penuh. Lalu, pertama, ketika mau pangeran, punggung mereka, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, menungso apa, punggung apa, butuh apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung apa, punggung anda yang berpikir benar, salam anna'u la'ilai'illah datol ala'l dan asing orang anak, maka langit bumi digawe ya korona la'ilai'illah suargon rokok digawe nah. terus ada kata-kata temeriki, wabiha yurzakul kalku dan karena kasbeh kalimat tadi, rizkine makhluk jika eno'i mergonggul Allah mahrini rizkina, jana versi Allah, dan wangdu we waktu mikir jadi kayak aku di barobah, benar-benar makan, yang bumiku gak apa-apa, sementingnya aku, uruken benar Wong kaper ya benar, gak kesempatan, nanti mati Rizki ini cara awalnya ya benar-benar dikaya kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah Engkau yang salah nerokok, yang benar artinya semua ini ternyata kaitan dunia, mbak swarkun nerokok, la ilahi lawa subhanallah, wa jadi kemana ini disebut loh wa fainaha sholatul khalqi wa khalq lah kalimat spesial ini nopo boleh tak kali lantung rukupi segala nih jadi Di pusing salah, sing kesuai nopo sing turu pak Lain-lain luas yang asli ke sisi ada ulama nih tadi Ini ulang sah jumlah hai Sementara ini ngerti gitu perkara nih wong awak jauh wifalam Pahalam ngerti ngerti gua ilmu Orang penting nopo? Jumlah Karena gua jumlah-jumlah lebih jenengan di laki jenengan jenengan wong nganggur Motor biro loya oke <tuh> <tuh> tapi kan gak <kano> ada ilmu nih <tuh> paham, jadi saya ingin mengerti la ilah iluh unroko jigawe kagut-kagut sing menolak la ilah, suargo kang gue sing meyaki. berarti suargo roko sing ngono mewai kagut-kagut karuna kalimat la Layla... ilah kalau sing disebut kalimat na alihna nuhya, wa alihna namut wa alihna numpan, insya Allah salam, Allah, minal. amin itu kalimat ini luar biasa kalau suwon seng ngaji terang nol tak kalimat terang kalimat itu terang ini tengaruan lalu cepet tapi dari Kiai gue ngomong ngomong sedih luya atau suwi berkajaran untuk suwi waktu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 Nah, dunia pesantren, nah, dunia nah, bola, istilah ini, wah, oh, no, jenis tambol, kurang, cewili, foto, kopi, sing, ciptol, celiwo, kopi, nih, nguteng, kuteng, selawe, pasar, kuli, bondo, sing, setambol, nih, wah, cewili, nih, cuk, mau, oh, kacang, Jakarta, tak tarung, nih, setambol, cewili, tengah, tengah, Ya, sarafinya itu gue generasi keempat yang daerah Nah Dia terkenal wali, sebenarnya gue sambal. Jadi ini gue yang mau Terkenal ini gue loh, gadat dong Tapi sama tiga kali itu pun hilang. Aku rasa tenang perkaraannya. Ja. Aku sampai sambalnya ya uang. Buku deh ya oleh-oleh. Nah, itu dulu itu ya ini jadi lucu, Tapi masuk ya karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan ada orang kaya ngundang beliau itu nyebelah sapi nyebelah sapi beliau karena dia mau ngalih pak saya enak diri saya enak diri saya enak diri walaupun kita la ilahiluah muhammadur rasulullah ini urusan kata mulai mau coba pisan sehingga kita memangkel perkara harus disebelah sapi mau ngelakan lalu pisan terus mulai walaupun kita itu dengar kalau saya berbeda itu geremang perkara nih. Bisnis sebelah sapi macam-macam tahlilnya kok, wali emosi juga tersinggung. Dari udang Udah gue, sapi, dikaji tibangan, ken? timbangan Sapi dicancang sapi sapi Mesti kan jumpat dong. Ya jumpat kan ngung sisi kosong. Sekitar teko tekotis, saya ngomong agak, muni bis langsung jumpat. Bis langsung jumpat, tapi ini pun jumpat. Biskut bahwa jumpat, omongnya ngantik bang. Sangking kramatik itu. Akhirnya, sesungguh-sungguh, mantar-mantar, mimpon awan cekak cekamu, cekamu. Sangking kramatik. Akhirnya yang berbau beliau itu terus dibalut ke stok, termasuk stambul. Ini pun secara yang ngerti, ada yang daerah bulon, sehingga bel pertama. Nah, Abah Holil Bangkalan, Bang, Nirmu Ngalem, mana, nih, Bang? Kan ini kena orang Ngalem, aneh-aneh, Biasa, istana. Nah, Abah Holil Bangkalan, yang gurunya Basim Masari? Ini parah menang, Karena dia orang alim ya punya pesantren. Pak konalken wong mati mayit lho kan. karena ya wong mati. Yai perlu nyuwun yang nakin jenengan. Han nakin malah lucu ora kok. Kaya mudin-mudin diwaca citok-citok terus men pertama bae marebukaen. Kok ana elek nakin weling guru SD sing suwar kula kurang ajar tenan. Kulo nadi swane guru SD. Yo yo tenan. Gus lo padhi ranglet jenengan. Kulo kemarin fisi sidang sama pegawai guru-guru SD. karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan, <SILENCIO> ya, tapi salah-salah kan. padahal saya punya argumen kuat, e, Ujian ini mungkarnakir dibocorkan, ya ayo <SILENCIO> e, yang ini mungkarnakir dibocorkan, ya ayo Ujian dibocorkan, jadi deneh bertingkat kalau tulisannya tinggi darah deneh sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Soalnya gak dituruti alasan itu ini gimana? Mungkar nangger, ujian yang mukarnang kerujian dunia akhirat udah dibocorkan porokia, udah diujiannya ini dibocor orang oleh. Ya tentu dirapat rapat dia minoritas kan? Kwanaku, cekus ketua sekolah kan okay, jangan dilek. Oke jangan tapi, tapi marah ya, marah mara cerdas pikiran ini tuh marah cerdas ya orangnya bilang, tapi marah cerdas nah <tuk> iya, umpoh mau ujianmu karena akhirnya dibocorkan mereka tersinggung kan para jadi ditangkap itu sama, -sama. <tuk> Di sini biasa tuh bocor naon no. biasa tuh benar-benar, kalau marah buka, jawab Allah, Robi. kemana biasa, yang dibocor, no. eh, aman semua tuh itu kalau nalkin tuh gini tu, siyo aku Ollie ya, bangkalan boleh kita malaikat mengira nom abim apim sopor jejak jom dengan tani bang Ollie, jangan mire miring, ya aku oke malaikat mu dengan ya terus, sih malaikat itu, bang ini Ya ampun, saya tiang-tiang sing pengagum Mbak Jangan-jangan Mbak Holil kok tak koyu mendingan ketuaan nih, Kak Muhammad. Kalau orang akan akhirnya malaikat nggak dek. Malah saya Ki masuk di piseri waktu Nabi tapi dia tuh orang. Pokoknya nani suarco, kota woning mungkar naker, kok tak koyu ketua rombongan. Ketua rombongan ini roh mati gue keren tayani, malah ketulis gue. Nah kiki jadi wah enak kok iuyong mengkan akhir dari gentayi ini ketua gue, rombongan. Salam mati se, yang ini kiki dari sini dari kau gentaydi aku, ketua rombong. Kon gak ada di paham Kenapa istilah illah illah dengan kalimat itu langit tiga W suar kon rohok tiga W paham gak? Merkon rohok tiga ukurannya adalah yang menolak lah itu suarga tiga ukurannya yang menerima lay lay lay nah itu lah tentu kan mereka terus diberi ruang berpikir nah, di sinilah tiga itu untuk awalamul amir kum mayataja karufi himan dasar kar kamu saat kasih umur di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat artinya naya yang bisa lama pangeran berarti dikai ruang waktu untuk ingat itu tentu awalamul amir kum mayataja karufi himan kau nggak ada tulis tulisan ngaji nikikan belikja gitu, napa wal fajir wal tetap diwas, enak kalau ya apal mungkin mungkin tujuh bulan ke depan, kau sampe sampai karena wira itu saya dapatkan dari saya tapi bakar satu yang ngarangi anak itu, saya ini kitab ini kitab sarah ya Paraaya itu kalau tanah saya itu dekat sekali. Beliau itu Kapundu itu sewu kalung atas, tetespun awal banget ini boomingnya. Sekarang kan bener sewu tiga enam. Beliau itu abad tiga belas, tetes, Beliau itu punya murid namanya Kia Abdul Manan. Tetes sarahnya itu yang ngarang kia nya orang Jawa. Jaberti yang zaman, Jaberti budi zaman. Beliau punya murid namanya Kia Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdul. Ki Abdul di anak sini Ki Makutermas, Fagih. Ketua Ki Makutermas di murid Alim sini Ki Fakih Mas Kumambang, bersih Mas Kumambang, buatin. Iya tapi ketemunya di Makassar. Ki Fakih di murid Ki Syuper, Ki Syuper punya murid putranya Ki Memun. Pulau ngaji kalian bangun. Betul sana Teh, gedekat kali. Sale Pulau bangun Ki Syuper, Ki Fakih, Ki Makut, Fagih, ya? Ki kaya... Abdul. Abdul, Wah, Ki Abdul Mahan, <tuh> ya, itu kalau di dunia ini dihafalkan nah iana itu tolipin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang orang iana itu dulu pernah hidup di daerah saya bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai saya Hamzah satu karena dulu bahasa saya itu pernah dikasih pak. akrab sekali dengan keluarga saya jadi saya Bakar satu itu punya kakak juga guru beliau namanya saya umar satu saya tuh Marsatu itu gurunya Mbak Mata Rang, mbahnya Mbak Luqman ini. terus mbahnya Mbahmu namanya Mbah Mat itu dulu ngaji sama saya tuh Marsatu. Saya tuh Marsatu punya adik namanya saya Tapi Baka satu plus muridnya yang Rang yang anak itu. Sorry. Jadi misalnya sanat saya malah dekat lagi karena dia ya dekat lah. Karena kalau dalam tradisi kita itu ngukur sanat Berniat sanak itu tadi orang akan ngomong sesuai teorinya ulama kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini jadi ini dunia tiga walaupun pakalan ganti pangan ngomong itu ganti rabi jadi terus pikirannya orang-orang sekular sekarang masuklah katolah ini orang ramangan gak tuh. lesu ya e, sudah begitu ngomongnya kemana mah Wiridjan terus gak mangan jolos lesu Wiridjan terus gak kerja yuk kelaparan kan anak dan mereka merasa inklek, merasa alim merasa pinter dengan ngomong seperti itu lelaki-lelaki gak yuk ngomong no, Wiridjan kok ramangan lesu gak yuk Mboten loro lha mangan iku yo mangan berlosu. Pengomonganane kok kok. mangan iku tessu. Mulane nek waya mangan. kok goblok-goblok. Bangga ngomong iku mau neroko digawe kaya ngono jero ne kang sing ora nglafatno. La ilaha illallah. Swargo kanggo sing Ya, berarti suar kok tiga w hadil adil kalima Lah karena hadil kalima ini butuh jeda waktu untuk berpikir Allah gak wedunyo juga wirid Kita sebut awalamu amirku Maya dazekaruhi lah Dan aku mau kitab tamina akhiriku Ibu men secara berpikir anda ikut ulama benar ndut bapak mau Kue pu Paling kagin kena sinal pikiran Ayo ya, koyo pikiran ulama ya, Mertu ya, aku mau kitab, tapasri pikiranku koyo saya siap pipi so, karangan beliau, beliau niru esia karena beliau menyarai esia, esia niru Imam Haramel, Imam Haramel niru Kopal Sohir, niru Dudure, akhirnya niru Ibnu Umar, kan guru Imam Safi, Imam Malik, Imam Malik niru Imam Juhri dia gurunya Imam Malik jadi Imam Juhri Imam Juhri diguru guru Imam Nafa, Imam Nafa diguru guru Cenimam Aktuwa Umar, Aktuwa Umar, Karwan, makhluk Rasulullah, walau Alaihi wabli wabli wabli wabli wabli wabli wabli wabli wabli tapi, gitu, Bu. Bedanya, Roy Tompong. Tapi, kan, roh nyatanya adalah tuyul. Mana, anjir. Lalu, aku lewat tuh, mangan, Boglangga ini, ilmu kelas tinggi, tingkat tikunohwanya. Mulai, pengiran anginnya, uang yang berbeda, rohnya, keulah, ika-ka laan, amibal. Bu? Aduh, oke, gue, Bayu, anam. Anam, apa Gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, Bukan dilihat di atas kulawa macam hal yang dikatakan di sini Bukan mau La Ilahilwa ditimbang ambil langit bumi Mesti menang La Ilahilwa perkara ini gampang Langit bumi tiga perasaan La Ilahilwa Kalau saya lagi La dibusok no Langit bumi mesti menang no bo La Ilahilwa La ilai. La ilai.